Kalau gua ngeliat warna merah. Eh, bukan yang itu. FBI, open up. Intinya kalian pam lah ya warna merah seperti apa. Kalau kalian gak pam warna merah, coba datang ke servis motor. Siapa tahu mata kalian kurang oli. Langsung aja kita ke gamenya. Gua harap nggak dapet map terang. Soalnya kalau map terang biasanya banyak merahnya. A few moments later. bentar bentar bentar Siapa sih yang ngangguk? Soba, so.